Ustadz, gimana cara tobat dari suka artis Korea? Eh, apa namanya? Sama artis Korea? <laughs> Ngapain nonton apa artis? Korea? Eh, ya gimana ya itu kita... <laughs> Hanya buang-buang waktu, buang-buang umur, buang-buang usia, nanti enggak ada faedah yang kita dapatkan ya. Kalau nonton Korea terus jadi apa? Jadi pinter apa? Pinter gombal, pinter merayu, pinter bohong, pinter pacaran, pinter maksiat, ya. Itu yang kita dapatkan. ya Kemudian akhirnya nanti kita akan terbawa ke ada kebiasaan yang lain dari nonton film Korea, nonton film-film yang lainnya. Akhirnya tidak terasa waktu kita terbuang. Film Korea mungkin berapa puluh episode, ya, satu, episode satu jam kali empat puluh dan empat puluh jam itu tidak ada henti-hentinya, nanti episode baru, seri baru lagi, judul baru lagi akhirnya tidak terasa setiap hari kita buang umur satu jam dua jam, tidak terasa selanjutnya dua jam itu kita gunakan atau satu jam saja kita gunakan untuk baca Quran, untuk berbakti sama orang tua, untuk dengar kajian tentu kita akan rasakan faedahnya di akhirat kelak maka seorang berpikir nanti hari kiamat kelak akan dibuka catatan amalnya, bahkan dia Ridho jika ternyata catatan amalnya isinya film Korea melulu ya, film Korea, film Korea, film Korea, film Korea, ayo. Ya. Mungkin kita akhirnya terbiasa melihat yang haram. Kalau kita laki-laki pasti ada artis Korea yang cantik-cantik ya. Jadi Korea, si Korea, nah, seperti itu. Kalau kita perempuan nanti suka dengan laki-laki, lihat laki-laki. Akhirnya ada akhwat susah, dia mau nikah, yang ngelamar dia nggak mau semua karena nggak ada yang mukanya muka Korea dan itu kejadian pengennya punya suami kayak orang apa? Korea Korea jualan bakpao. jadi harus bertobat, caranya gimana? caranya harus meninggalkan bagaimana cara meninggalkan? Orang keinginan, pengen nonton, sibukan dengan yang lain itu kecanduan itu akan hilang, tapi semuanya candu, rokok candu, nonton film candu, canduan itu ada waktunya ya, kalau kita lawan selama dua bulan, tiga bulan, rasa candu tersebut akan roh, hilang, sudah, gak kepingin lagi, tapi kalau sudah candu sudah hilang, jangan coba-coba putar lagi, ya. kalau begitu putar lagi, candunya muncul lagi, kumat, meneh ya.